Wow Lihat teman-teman Seperti biasa Kita akan mencari mainan teman-teman Mantap betul Ayo bantu mencari mainan ya teman-teman Wadidaw Kita penuhi truk pasir kita dengan mainan teman-teman Mantap Ada tiga truk pasir teman-teman Mantap betul Ayo bantu cari mainan ya Wadidaw Mantap sekali teman-teman Wow, apakah kalian melihat mainan teman-teman? Oh lupa teman-teman mari kita mulai Wadidaw, nah kita menemukan mainan nih teman-teman Langsung saja kita angkut Iyat. Kita menemukan t teman-teman Mantap, kita langsung angkut saja ya Wadidaw, mantap betul Oke, bantu cari mainan lagi ya teman-teman Wah, lihat teman-teman Kita menemukan lagi mainan Wow ada di balik batu Mantap sekali Tapi ini bukan udang Ini kura-kura teman-teman yang di balik batu Wadidaw Ayo kita simpan Mantap Kita simpan satu truk Empat mainan saja ya teman-teman Mantap Oke ayo bancit cari lagi Mana ya teman-teman Nah Ini dia teman-teman Wadidaw Kita menemukan lagi mainan Yang ini Dinosaurus leher panjang teman-teman Mantap Kita langsung angkut saja Mantap Tuh Ini sudah Tiga mainan ya teman-teman Oke kita cari satu lagi Biar jadi empat mainan Mana ya teman-teman wadidaw lihat warnanya menyala sekali Wadaw kita menemukan lagi mainan teman-teman mantap yang ini ikan badut wadidaw kita langsung angkut saja mantap nah ini truknya sudah empat mainan teman-teman tinggal yang truk yang itu yang kuning kita isi empat mainan juga teman-teman mantap Oke, jangan kemana-mana dulu Kita cari mainan lagi teman-teman Mantap Tuh, lihat Wadidaw, kita menemukan lagi mainan Wow Ada di balik batu Ini tirek ya teman-teman Mantap Kita langsung masukkan ke dalam truk pasir Kita langsung angkut saja Mantap Wadidaw, kita cari lagi teman-teman Mau lihat apakah kalian menemukan mainan? Wah, ini dia, teman-teman! Ada ikan dori. Wadidaw, mantap sekali! Ayo nah, kita masukkan ke truk pasir. Mantap. Wah, ini apa ya? Kita ambil saja. Wadidaw, ada si katak santai. Mantap, kita langsung angkut saja mantap betul, is, yes. lihat, sudah ada tiga mainan, tinggal satu lagi, mantap, wow, kita menemukan lagi mainan, wow, ada dinosaurus air panjang lagi, Wadidaw kita langsung angkut saja teman-teman, mantap, oke, mantap betul sudah terisi juga ya empat mainan teman-teman tinggal -teman. Yang warna hijau teman-teman Tuh pasir warna hijau Kita akan isi empat mainan juga teman-teman Mantap Apakah kalian melihat mainan? Ya benar Lihat ya, teman-teman Kita menemukan Ikan pari teman-teman Oke Kita langsung masukkan saja ya Ke truk pasir warna hijau Mantap Wadidaw lihat teman-teman Kita menemukan lagi mainan Wadidaw Yang ini bayi kura-kura teman-teman Waduh Sedang lucu-lucunya ya mantap Oke waduh Kita simpan saja Mantap betul Wah ternyata di batu ini banyak sekali mainan teman-teman Wadidaw kita harus sering-sering ya mengunjungi batu ini Karena banyak mainan tuh lihat ada ikan paus. Mantap sekali. Wadidaw, apakah kalian melihat lagi mainan? Tuh, ada ikan hiu. Wadidaw, kita langsung ambil saja. Wow, keren sekali teman-teman. Mantap. Kita langsung angkut saja teman-teman. Wow, keren sekali. Mantap teman-teman. Tuh, lihat truknya sudah penuh semua. Sudah ada 4 mainan di setiap truk teman-teman Mantap Kita ambil lagi yang lain Kita cari lagi yang lain teman-teman Mantap Oke karena masih ada truk yang lain teman-teman Yang warna oranye Truknya kita ambil dulu Wow Kita menemukan Dino lagi teman-teman Mantap Waduh ada, Waduh, waduh sekali teman-teman. Ya, Tapi truknya kan sudah penuh teman-teman. Kita taruh di mana ya? Truk orennya hilang teman-teman. Nantilah kita cari lagi ya. Mantap yang ini taruh sini saja. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Karena mainannya sudah habis tuh lihat. Sudah tidak ada mainan. Sudah berhasil kita angkut. Mantap. Jangan lupa subrek ya teman-teman. Biar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Mantap betul